Halo teman-teman Capricorn. Apa kabar Capricorn? Capricorn ini adalah love reading untuk kamu di November ini ya. Readingan ini kemungkinan tidak akan cocok untuk semua Capricorn, tidak perlu dipaksa. Beberapa mungkin sudah merasakan energinya. <tuh> Dan jangan menjadikan readingan ini sebagai hasil akhir kamu dalam membuat keputusan, ya jangan ditelan mentah-mentah maksud saya apa yang saya ucapkan diri dengan ini, ya tetap tempatkan keyakinan kamu kepada Sang Pencipta dan jiwa kamu. Karena kamulah yang lebih tahu apa yang kamu butuhkan, yang kamu perlukan ya. Ambil hanya hal-hal positifnya saja dan buang jauh-jauh hal-hal yang bersifat negatif atau toksik ya. Capricorn Bijaksanalah dalam menyikapi setiap tontonan yang kamu tonton, terutama yang ada di channel ini. Ya, oke, Capricorn, untuk kamu yang baru saja bergabung di channel Princess Tarot, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan bantu share juga, serta aktifkan tombol notifikasinya agar kamu mendapat informasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini, Capricorn. Ya, dan untuk teman-teman Capricorn yang sudah subscribe, like. Uh, dan selalu setiap mendukung Perkembangan channel ini Incas ucapkan banyak terima kasih Untuk kamu dan Terima kasih juga untuk teman-teman Capricorn Yang sudah melakukan personal reading Coaching Juga counseling dengan Inches. Ya, Terima kasih atas Kepercayaan kalian Teman-teman subscribers loversnya Princess Tarot Oke okay? Dan uh, saya juga Mohon maaf apabila Hasil readingnya sering terlambat ya karena memang saya banyak pekerjaan dan juga memang harus antri dengan Yang lain yang sudah masuk duluan oke okay, Capricorn uh, <tuh> Kita lihat seperti apa energi percintaan kamu Untuk Capricorn, Sun Moon, Rising, and Venus di bulan November tahun 2020 ini energi masa lalunya seperti apa? Oke, okay. horoskter, chakra. chakra tentang uh, mm, The Thinking Woman energi saat ini dan in the future Energy Energi masa depan atau di masa yang akan datang Capricorn Ya, yeah, thank you Angel Chakra Dan current situation -nya. Di sini second chakra Archangel Ariel Oke okay. okay. Second chakra <coughs> Hal yang diinginkan di sini, sepertinya kamu uh, menginginkan sesuatu. Di sini mungkin untuk lebih dekat dengan seseorang, uh, ya, atau mengungkapkan perasaan kamu kepada seseorang yang memang kamu inginkan selama ini, ya, suatu rahasia yang perlu. Dimana di masa lalu, di sini sepertinya kamu. Uh, Chakra tinggal Michael itu tentang rucakra ya Letaknya di ubun-ubun kita ini yang akan memberikan kejelasan kepada kita tentang komunikasi ya membuka sebuah rahasia mengungkap kebenaran ada suatu kebenaran yang ingin kamu ungkapkan di sini saya lihat Capricorn mungkin terkait seorang di sini yang kamu cintai seorang yang memang kamu uh, kamu di sini mungkin kamu kagumi ya saat ini mungkin teman baru di sini ya atau seseorang yang menjadi teman kamu sudah lama menjadi teman kamu ya sahabat kamu sendiri teman jadi cinta di mana seorang ini uh, adalah seorang yang sangat cerdas ya mungkin dia juga adalah seorang guru di sini ya, ya seorang yang sangat cerdas cara berpikirnya di sini sehingga di sini membuat kamu sedikit kewalahan mungkin dengan orang tersebut atau dengan orang ini Capricorn ya karena uh, orang ini orangnya sangat visioner, orangnya juga sangat uh, apa ya cara berpikirnya idealis, uh, orang yang tahu apa yang dia inginkan di sini ini juga menunjukkan tentang pengalaman belajar bersama orang tersebut ya membawa kamu pada kesempatan untuk mengungkapkan atau melihat sisi Terdalam, kamu di situ mengungkap sisi terdalam kamu, yang dimana selama ini sulit untuk kamu ungkapkan di situ karena kamu tidak memiliki keberanian. Sehingga, di sini kamu pada akhirnya uh, perlu untuk membuka cara berpikir kamu, ya. ya. Mungkin karena pengaruh dari seseorang di sini, pada akhirnya. Membuat kamu mau tidak mau harus mengungkapkan hal tersebut di sini. Oke, saya tidak tahu apa yang ingin kamu ungkapkan. Entah itu kemarahan, <guruh> entah itu perasaan. Tetapi di situ saya melihatnya itu bukanlah suatu kemarahan, tetapi suatu hal yang dinamakan cinta. Ya, perasaan terdalam kamu. Oke okay, sekarang kita lihat dari tebaran kartu tarotnya Capricorn Seperti biasa ini adalah tentang perasaan seorang yang Kamu fokuskan Atau mungkin ini adalah energi kamu sendiri Ya e, Kamu sesuaikan saja dengan situasi Yang sedang kamu rasakan Karena energi bisa bersifat Pais persa atau terbolak balik Oke okay. <tuh> Apa yang dirasakannya Dan apa yang dia pikirkan Tentang hubungan kamu Di bulan November ini Capricorn The sun Oke okay. You are the sunshine Wow Judgment Oke okay. Sepertinya saya melihat dia menyadari sesuatu hal di sini ada muncul kesadaran di situ ya <tuh> tentang uh, tindakan yang dilakukannya di masa lalu. Hmm. oke. Okay. Yeah. Iya. Hmm. Kartu desain ini juga menunjukkan uh, tentang kebahagiaan yang sejati ya cinta sejati itu juga tentang menunjukkan cinta sejati twin flame soul ya jiwa kamu begitu kamu itu adalah soulmate-nya mungkin atau cinta sejatinya dia merasa situasi seperti itu ketika dia bersama kamu ya karena hanya kamu mungkin ya benar sekali di sini ya keluar kartunya 4 Nyata, dan di bottom of the deck di sini ada ice of Pentacle Wow, <laughs> Capricorn! Hmm, saya akan mengambil semua kartu ini. Oke, okay. Di sini ada tiga kartu: menyusul, seek of cup, yeah. naik of cup, dan divorce. Queen up once ya unfinished business antara kamu dan seseorang di sini Capricorn. Oke, okay, saya perlu menggeser sedikit ke sini agar kamu bisa melihatnya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oops. <laughs> Oke, okay, sorry guys. Oke, okay, kita susun dulu ya. Hmm. Ini kartu yang menyusul, ya. Mereka mau keluar semua. Oke, okay. di sini di bulan November ini sepertinya kamu sudah siap, atau mungkin pasangan kamu di sini sudah siap untuk memasuki atau memberikan sebuah kestabilan di dalam hubungan kamu di sini, ya. Akan ada sebuah penawaran untuk kamu di sini. Dia menawarkan sebuah hubungan yang lebih stabil kepada kamu di sini, ya. Dan di sini ya memang terlihat dia akan membawa datang kepada kamu, membawa proposalnya di sini, ya. Ini juga tentang uh, menawarkan perasaannya dan mengawali sebuah fase di sini di mana kalian baru saja atau dia baru saja mengakhiri sebuah siklus di dalam kehidupannya dan di sini dia akan uh, optimis di sini ya dia optimis dan yakin untuk membuat rencana atau menjalankan rencana tujuan jangka panjang bersama kamu yaitu sebuah hubungan yang lebih stabil atau hubungan yang memang akan mengarah pada komitmen jangka panjang. AS. Ace of Pentacle itu gerbang untuk memulai suatu hubungan yang stabil ya, hubungan baru ya. Awal baru dalam kestabilan. Awal baru sebuah hubungan menuju kestabilan di sini ya, di mana di sini pasangan kamu merasa bahwa kamu itu adalah true love-nya, cinta sejatinya, twin flame-nya, soulmate-nya, kebahagiaannya. The Sun itu adalah juga tentang cinta sejati. Ya, suatu hal yang menggairahkan, yang menghangatkan, yang menginspirasi di situ di mana kamu, kalian itu memiliki jiwa yang sama ya. Di situ dia akan pertahankan kamu karena dia tidak ingin kehilangan kamu, dia tidak ingin kehilangan kamu, dan dia berpikir untuk rekonsiliasi di sini ya, karena dia baru sadar bahwa ya, dia harus menyelesaikan konflik yang terjadi di antara kalian di sini. Dia harus membuat keputusan di situ, memutuskan untuk mengakhiri konflik atau mungkin konflik itu ada di dalam dirinya sendiri, Capricorn di sini ya. Dan di sini kenapa dia ingin mengakhiri konflik itu? Ya, karena di sini dia merasa bahwa dia perlu untuk belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu itu, ya. Dia perlu untuk mempelajari kesalahannya di masa lalu itu agar di masa yang akan datang dia tidak membuat kesalahan yang sama lagi di sini ya Ini memang tentang soulmate atau twin flame di sini ya Dia melihat kamu itu adalah cinta sejatinya di sini ya Ada energi uh, true love di sini ya Si berapa mungkin Iya ini memang seperti kembar <laughs> Oh my God, Afrikaan, mungkin kamu dengan uh, Leo Gemini, Scorpio. Energi dari Scorpio di sini sangat kuat ya. Saya lihat energi dari Scorpio di sini. Karena ini uh, the lovers itu ya yeah. Gemini mungkin kamu memiliki lilit di Gemini ya. Karena lilit itu adalah tentang takdir ya karma kamu itu. Dilit itu bulan hitam ya, black moon. Pluto ya ada kekuatan di sini ya, ada kekuatan energi uh, dari plutonian di sini yang me memaksa kamu itu untuk menyadar, melihat ya ke dalam diri kamu sendiri ya. Kamu melihat di sini pada akhirnya melihat kekuatan. Di dalam diri kamu, kamu bisa deng dari pasangan kamu itu. Eh, pasangan kamu ini, dari kamu itu, dia bisa melihat bahwa ada kekuatan cinta yang dia rasakan di situ, ya, yang perlu untuk dimanifestasikan, yang perlu untuk dipelajari, yang perlu untuk disadari. Dengan dia begitu ya di sini, makanya di sini jangan lihat di bulan November ini ya. Ini juga tentang uh, bangun ya, akhirnya dia terbangun, bangkit gitu. Dan pada akhirnya mengevaluasi tentang tindakan-tindakan dia yang sudah dia lakukan di masa lalu itu di sini ya Capricorn dan... Pada akhirnya dia akan datang pada kamu Untuk memulai Suatu fase kehidupan baru Dan Menjalankan rencana untuk tujuan jangka panjang Di dalam hubungan kalian Di sini Oke okay. Congratulations Capricorns Wow Sekarang kita lihat apa pesan dari Malaika Cinta Untuk Capricorn Atau untuk kamu yang menonton video ini Dari Angel Angel, tell me what advice for this situation. For Capricorn, oops, ya, oke, okay. Capricorn, worth waiting for. Divine timing is work in your love life. Kamu memang sedang terhubung dengan jiwa kamu atau belahan jiwa kamu. Ini menunjukkan kartu tentang belahan jiwa, ya, yeah. memang. Uh, Hubungan twin flame itu tidaklah mudah, Capricorn. Tapi, semesta atau malaikat di sini membawa pesan bahwa hubungan kalian ini layak ditunggu. Oke, selamat menantikan, ya! Layak ditunggu. Kenapa? Karena saat ini semesta sedang bekerja untuk hubungan kamu, mungkin dia sedang menyadarkan pasangan kamu. Atau seseorang yang kamu fokuskan ya. Oh. ya nyambungnya spiritual part pada perkembangan di mana di sini kamu <tuh> harus fokus pada perkembangan spiritual kamu di sini ya ketika kamu fokus dengan perkembangan spiritual kamu Kembangan jiwa kamu Ke yang lebih tinggi Di sini semesta mengerjakan Pasangan kamu ya. Ibaratnya uh, Energi Yang perlu diseimbangkan Di situ ya. Sebelum kamu bertemu dengan Belahan jiwa kamu itu Secara fisik Di sini akan ada union Mungkin di kehidupan sebelumnya Kalian tidak bisa bersama dan di kehidupan ini eh, kalian dipertemukan lagi ya mungkin karena ada suatu hal yang harus kalian selesaikan bersama-sama di sini sebelum kamu bertemu dipertemukan lagi dengan belahan jiwa kamu itu secara fisik di sini kamu harus benar-benar sudah mencapai level spiritual kamu yang lebih tinggi di situ atau pada cinta yang lebih tinggi lagi yaitu cinta pada diri kamu sendiri. Di situ, ya Get uh, let go of control issue, let the situation unfold naturally. Wow, reconciliation ini memang tentang uh, wow, hubungan jiwa ya, spiritual connection di sini sangat kuat. Kalau kartu yang pertama keluar aja the sun Stay optimist about your love life, positive thinking and fight will bring your romance. Sini, ini tuh seperti kartu nine of swords. Ya mungkin kamu saat ini sedang dalam fase uh, pesimis tentang hubungan kamu, Capricorn. Mungkin kamu sudah merasa pesimis karena banyak sekali hal yang kamu pikirkan di situ ya. Kamu merasa sudah tidak yakin dengan hubungan kamu lagi. Di sini makanya di sini kamu mendapatkan kartu stay optimist for your lot life. Ya, mungkin semua, mungkin kenapa kamu merasa pesimis? Mungkin kamu berpikir bahwa semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana kamu. Ya, memang kita hanya bisa berencana, tapi kembali lagi. Semesta yang menentukan Di situ ya, dimana memang belum Waktunya kamu dipertemukan Atau dipersatukan dengan uh, Siapapun itu Twin flame atau soul apa, Belahan jiwa kamu Ini tuh tentang kartu Belahan jiwa ya, twin flame Dengan belahan jiwa kamu Maka <tuh> Di situ kamu harus Berarti masih ada ini ego yang harus kamu lepaskan terlebih dahulu sebelum, pada akhirnya, kalian dipersatukan lagi. Dan hubungan ini layak untuk kamu tunggu, ya, layak untuk kamu tunggu, karena apa? Karena di sini kamu sudah bertemu dengan belahan jiwa kamu di mana di sini jiwa kalian memang su sudah saling mengenal tetapi perlu untuk melakukan adaptasi lagi di situ ya adaptasi agar kalian bisa memahami perbedaan-perbedaan yang ada di antara kalian di situ sini karena di sini menceritakan tentang perbedaan mungkin ada banyak sekali perbedaan di antara kalian begitu ya kalian memiliki kesamaan di sini dari uh, karakter mungkin kalian tahu, kalian saling mengenali jiwa kalian, saling kenal, tetapi ada banyak hal yang perlu kalian seimbangkan, selaraskan dulu sebelum kalian itu benar-benar bersatu secara tubuh fisik Capricorn di sini. Ini tidak akan disonin untuk semua Capricorn, ya, dan mungkin hanya sebagian saja. Dan karena ini, saya merasa benar-benar spesifik dan kenapa saya seperti menarik energi seorang yang saya kenali di sini, oh my god, rekonsiliasi di sini ya, kamu ya, mungkin beberapa kalian yang percaya tentang reinkarnasi di sini memang kalian sudah saling kenal di kehidupan sebelumnya di sini dan seseorang itu mantan kekasih kamu ya di sini. Uh, dia datang lagi di kehidupan ini, tetapi di sini mungkin kamu masih memiliki ego di sini, atau mungkin pasangan kamu di sini yang uh, memiliki ego ingin menang sendiri di situ. Kamu bawa situasi ini santai, slow aja, nggak usah terlalu stres di sini. Dimana kamu mungkin di sini sangat stres ya. Uh, di sini kamu perlu untuk mengambil langkah mundur satu langkah, begitu ya. Mundur dulu dari uh, hal-hal apapun di sini ya memang dia adalah soulmate kamu di sini kamu perlu untuk mengambil langkah mundur ya agar kamu bisa bertemu dengan belahan jiwa kamu ini secara utuh dimana kalian sama-sama sudah siap di sini ya karena saat ini saya lihat di bulan november ini pasangan kamu sedang digodok oleh semesta di sini ya karena ini ada judgment itu tentang karma, paslah tabur tuai ya, di situ. Tentang suatu hal yang harus dia putuskan di situ. Ya. Harus dia selesaikan. Oke, okay, Capricorn, ya. Itu dari saya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa tinggalkan komen kamu. Ya, bantu share juga ke media sosial yang kamu miliki. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di readingan berikutnya. Salam penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Capricorn.